Selamat sore ya, bertemu lagi dengan channel lain Desa. Ya, kali ini saya akan memasang power mini ya. TPA 3110 atau XHA2 A232 ya. Oke. Ini cara pemasangannya. Nanti akan saya kasih box ini. Box toner ya ini. Ini saya pasang di sini nanti.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 RL ini adalah speaker ya untuk keluaran speaker Lmin min dan L+ plus itu speaker min dan speaker plus, R- -min dan R+ plus speaker min dan speaker plus. Kemudian VCC dan GND itu adalah plus dan ground ya. Di sini di datasheet uh, input tegangan sekitar 8 26 volt, tapi di sini saya akan menggunakan 12 volt saja dulu ya biar aman guys, biar tidak meledak. Kemudian ini inputnya. Input tengahnya ground ya, terus yang paling sini input R ya. Oke, langsung kita pasang saja dulu untuk speakernya. Ini speaker min kita solder yang di yang di R ya ini. Speaker min. Kemudian speaker plusnya Yang R dulu, nah, kemudian speaker yang L min. ini ya okay, guys ya, ini sudah jadi speaker min plus ini. Nanti dirapikan nanti saja kabelnya. Oke, okay. terus yang input ini adalah. RON nya ya yang tengah Solder dulu Yang tengah Jangan sampai konslet Oke aman kayaknya ya kemudian ini langsung lari ke potensio ya guys ya penyambungan potensinya ini adalah groundnya ini tadi kemudian ini ke input sini ke lubang input ini ya jangan sampai kebalik yang R ya R L, L ya nah ini saya kasih R kemudian kita kita setrumpus minnya ya yang ya. Yang negatif ya negatif ya atau ground. kemudian ini positifnya oke guys sudah jadi tinggal kita rapikan ya kabelnya ya guys ya tinggal kita rapikan dulu kabelnya guys ini sudah kita rapikan ya ini potensiunnya ada di sini dan di sini tinggal kita coba saja ya guys ya nah, waktunya kita mencoba guys. guys saatnya pengecekan ya guys ya. cek soundnya power mungil ini ya power kelas D mungil sangat mungil sekali ya guys ya Oke langsung kita cek sound saja ya guys ya ini lampunya sudah hidup nah, nah copyright nggak ini ya ini speaker saya menggunakan 12 in ya guys ya speaker 12 in dan ini bekas simbadat Suaranya sangat bersih. Ini tanpa kontrol aja, lo sangat. Oke guys ini review dari power ya dan cara pemasangannya power TBA 3110 ya okay. seharga 22.500 ya kemarin saya beli di Lazada Oke okay. Oke okay guys segitu saja ya video dari saya semoga bermanfaat guys ya terima kasih